Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat lesti lovers, bilovers, serta leslar lovers dimanapun kalian berada. Kembali di Fativi hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Billam.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 Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian yang untuk mengawali perjumpaan kita di pada kesempatan sore hari ini. Persahabat kita lihat di diunggah oleh Leslaw Entertainment satu jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan Get Well Soon Baby Yuk persahabat ya untuk semuanya. Tentunya kita doakan untuk abang L. Tanti hentinya Bawamin mengingatkan kalian seluruh warga Konoha Untuk turut mendoakan Abang L Mudah-mudahan baby L Cepat sehat, cepat pulih, dan cepat sembuh Dan mudah-mudahan ya untuk operasinya Abang L juga berjalan dengan lancar Kita simak juga di unggah berikutnya Masih di Leslar Entertainment Ini tentunya banyak sekali doa yang diberikan ya Dari orang-orang baik Masya Allah luar biasa Abang L Banyak sekali yang mendoakan kita lihat juga di kalimat yang di-posting di unggahan ini. Terima kasih banyak kakak-kakak yang udah ucapin Abang El. Masya Allah, luar biasa, persahabat. Banyak sekali orang-orang yang mendoakan Abang Fatih. Masya Allah, mudah-mudahan doa baik dari kalian semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya, di kabar yang tentunya membuat kita... Masya Allah, banget ya. Terharu pastinya melihat postingan Bunda Lesti Kejora. Ini postingan Papa Bilar yang lagi menggendong Abang L di dalam mobil. Ini persahabat ya, sepertinya ini mobil ambulans. persahabat ya, tentunya kita terharu dan pastinya sedih banget melihat Abang L harus dioperasi dan harus dirawat. Masya Allah, Abang L, anak yang kuat, anak yang hebat, masya Allah. Dan tentunya di luar sana banyak doa-doa untuk Abang Fatih. Mudah-mudahan Abang El tentunya diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan bisa beraktivitas. Dan bisa kembali aktif persahabat ya. Kita tentunya sudah merindukan Abang Fatih yang tentunya aksinya... Bikin kita bahagia dan sangat lucu banget ya Bang El. Yuk sama-sama kita support dan doakan untuk Abang El tahan tintinya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Postingan bunda Les ini pun diripost kembali oleh akun Les Larsi Kaumi. Tentu di unggahan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Dina the underscore in satu-satu menyatakan. Bismillah, semoga lancar operasinya ya Abang El Anak hebat, kuat, sehat-sehat ya Anak cepet pulih, anak kasep pintar saleh, jagoannya pandai Amin, Masya Allah banget Dan kita lihat juga persahabat ya Komentar selanjutnya Ini diberikan dari akun Suci Saleh10 satu mengatakan ini sehabis operasi, apa mau operasi ya guys? Kok kayak di mobil ambulans? Ya, katanya itu. Ini ada sebuah pertanyaan ya, mengenai foto yang diunggah oleh Bunda Lesti. Dan tentunya kita lihat juga di jawaban komentar dari Mas Riani66 mengatakan... Mungkin ini mau operasi, saya kalau sesudah kayaknya nggak pakai baju gitu, tapi nggak tahu yang penting doa buat abang. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya dari Cik Labda mengatakan, Mungkin belum, kalau selesai nggak mungkin dudukin seperti itu, bisa jadi persahabat ya, sepertinya ini, Tentunya belum selesai operasi. Seperti ini baru mau menjalankan operasi, persahabat ya. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun dan Dandelion Anuskar 1213. Mungkin belum. Dulu pernah lihat blognya Cut Merisga kamu operasi juga dari rumah sakit. Terus keluar naik ambulans kayak pindah tempat gitu. Itu persahabat ya. Kita doakan saja ya. Mudah-mudahan Abang El... Ini tentunya diberikan kekuatan. Dan tentunya mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat pulih. Amin. Dan kita juga persahabat ya, tanggapan lain dari Embun Larasati14. Benar mungkin ini foto baru mau ke ruang operasi. Tapi sepertinya ini bundanya juga late post katanya itu persahabat ya. Memang banyak sekali ya orang-orang yang mendoakan. Di antaranya juga ada tentunya teman-teman dari Artis pun persahabatnya memberikan ucapan untuk Abang L, ada Atta Halilintar, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah, amin. Dan kita juga masih menunggu cidukan dan tentunya kabar terbaru mengenai Abang L, jadi jangan kemana-mana persahabat. Terus ikuti channel Dipa TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Ya, Bang Ino, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.